Suara mendesing, suara hantaman udara dengan cepat bergema di langit, di atas puncak gunung. Setiap sepasang mata mulai bergeser karena suara desis ini, sebelum membawa kegembiraan saat mereka berbalik ke arah dari mana suara desis itu berasal. Apakah dia akhirnya tiba, di bawah puluhan ribu tatapan yang sungguh-sungguh, bunyi berdesis meningkat tajam. Setelah beberapa napas, sesosok manusia muncul di depan semua orang. Desir, orang itu melakukan perjalanan di udara sebelum mendarat di tengah stadion di bawah tatapan semua orang yang hadir. Orang itu menghadap sisi berlawanan dari stadion sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Chen Zhen dan Wu Dao. Dengan suara yang sedikit minta maaf. Dia berkata, murid terlambat. Haha, tidak apa-apa sekarang kamu ada di sini. Chen Zhen tersenyum sebelum membelai janggutnya dengan tangannya. Sementara matanya memindai seluruh tubuh Lindong. Namun, dia tidak berhasil menemukan perbedaan bahkan setelah lima hari terakhir ini. Jiang Hao perlahan berdiri dari platform tinggi sebelum dia menatap Lindong. Saudara Junior Lindong, aku hampir berasumsi bahwa kamu berencana untuk melarikan diri dari pertarungan hari ini. Katanya sambil tersenyum. Lindong tidak akan lupa tentang tantangan kakak senior, kan? Kata Lindung lembut setelah tersenyum tipis. Haha, kamu berani. Jiang Hao tertawa keras sebelum mengetuk platform dengan kakinya. Dia menembak ke depan seperti elang dan muncul tepat di depan Lindung. Melambaikan lengan bajunya yang besar, fluktuasi Yuan Power yang tampaknya melingkupi langit meletus keluar. Ini menyebabkan ekspresi berseru muncul di wajah beberapa murid, merasakan penindasan yang disebabkan oleh kekuatan Yuan mengepul dari tubuh Jiang Hao. Senyum muncul di wajah Lindong. Panggung tujuh Yuan Nirvana memang kuat. Pada saat ini, ada beberapa pasang mata yang menatap Lindong sejak penampilannya. Ini jelas karena ketenaran besar yang melekat pada namanya. Bahkan para murid dari tiga aula lainnya tahu tentang individu papan atas ini bernama Lindong. Namun, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung. Selain itu, ada sejumlah besar murid cabang balai Desolate Hall hadir hari ini. Orang itu adalah kakak senior Lindong. Aku mendengar bahwa dia benar-benar berani menantang seorang murid langsung senior seperti Jiang Hao setelah memasuki Desolate Hall kurang dari sebulan. Petik 2. Heh. Apa yang kamu tahu? Dikatakan bahwa saudara senior Lindong adalah juara dari perang seratus kerajaan. Selain itu... Ia bahkan menolak undangan Yuan get dan malah memilih untuk bergabung dengan Daosek kami. Karenanya, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan murid langsung biasa. Petik 2. 100 juara perang kekaisaran. Itu sungguh luar biasa. Beberapa juara terakhir selalu dimonopoli oleh Yuan get Petik 2. Namun, saudara senior Jiang Hao tidak seperti lawan-lawan dalam perang kekaisaran 100. Aku khawatir kakak senior. Lindung akan menabrak tembok hari ini. Petik 2. Haha. Kakak senior Lindung cukup tampan. Aku harap dia bisa menang. Petik 2. Kamu mabuk cinta. Suara diskusi yang lembut bisa didengar terus-menerus berdering di stadion. Lebih dari puluhan ribu murid cabang menatap Lindung dengan penuh perhatian. Di antara mereka, ada beberapa murid wanita muda dan cantik juga. Dengan demikian, di antara gosip. Ada beberapa komentar dan tawa yang bercampur aduk juga. Ini menyebabkan lingkungan tempat tumbuh cukup ramai. Mendengar suara diskusi yang berasal dari sekitarnya, Lindong tidak bisa menahan diri dan tersenyum tipis. Hanya setelah dengan ringan memindai dengan matanya, dia menyadari jumlah murid yang sangat banyak. Dia mendecahkan lidahnya. Ini adalah dasar murid dari Aula Desolate. Memang sangat gagah. Dia bisa merasakan bahwa bahkan para murid cabang semua telah maju ke tahap nirvana. Ini berarti bahwa ada lebih dari puluhan ribu ahli tahap nirvana hanya di dalam aula desolate. Termasuk tiga aula lainnya. Jumlah totalnya adalah layak garis keturunan super sekte. Pikir Lindong. Lindong tanpa sadar merasa kaget di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa sekte super adalah tuan sejati dari wilayah Swan timur. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan sebuah kerajaan saja. Ambil contoh, Gritian Empire-nya seorang ahli panggung Nirvana akan dianggap sebagai individu elit di sana. Namun, jika dia ditempatkan dalam sekte Dao, dia hampir tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid cabang. Jiang Hao melakukan peregangan malas, menghadap Chen Zhen dan Wu Dao, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Senior Chen Zhen, karena saudara junior Lindung telah tiba, bisakah kita memulai pertarungan? Ada banyak murid di belakang yang menunggu kesempatan untuk dipromosikan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Chen Zhen mengangguk sebelum melihat ke arah Lindung dan Jiang Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak melarang murid di dalam aula desolate untuk bertanding satu sama lain. Namun, aku ingin kamu berdua sangat jelas bahwa ini hanyalah sebuah spar. Ini adalah sekte Dao dan kalian berdua adalah sesama murid, bukan musuh yang pahit. Petik dua, Iya nih. Setelah mendengar peringatan keras Chen Zhen, Lin Dong dan Jiang Hao tidak berani mengabaikan karena mereka dengan hormat menjawab. Ketika dia melihat tindakan mereka, Chen Zhen mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, Kalau begitu, aku akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai. Lin Dong. Jika kamu bisa berdebat secara merata dengan Jiang Hao, kamu akan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior kelima. Selain itu, kamu juga akan menjadi orang tercepat dalam sejarah desolate hall untuk menjadi murid langsung senior. Murid akan melakukan yang terbaik. Lindong menjawab dan mengangguk, perlahan membalikkan tubuhnya untuk menghadapi Jiang Hao. Dia memberi hormat ringan dan berkata, "Saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing aku." Setelah kemunculan kata-kata Lindong, suara bisikan yang ada di dalam arena langsung menghilang. Puluhan ribu tatapan menatap tajam ke tengah arena. Suasana mencekik ini menyebabkan beberapa orang tidak dapat mengatur nafas. Kamu ingin menjadi murid langsung senior kelima. Namun, tidak akan begitu mudah untuk melewati aku. Kata Jiang Hao dengan santai sambil menatap Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan suara lembut dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengalahkanmu, kakak. Ini tidak akan terjadi hanya dengan kata-kata saja. Jiang Hao memberikan senyum kasual sebelum visinya langsung menjadi cepat dan ganas. Dia mengambil langkah maju sebelum Yuan Power yang tak terbatas meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri. Dia sudah memutuskan untuk melepaskan kekuatan maksimalnya. Setelah semua. Dia ingin mengalahkan Lindung dengan kecepatan seperti kilat agar dia mengerti dengan jelas bahwa saat ini dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior. Hah! Merasakan penindasan yang cepat dan sengit datang dari Jiang Hao. Jejak keseriusan muncul pada visi Lindung sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Jiang Hao adalah salah satu murid langsung senior di Desolate Hall dan kecakapan dan kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Saat memasuki tantangan, wajah Jiang Hao berubah menjadi ketidakpedulian dingin. Dia juga tidak punya niat untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebagai gantinya, dengan genggaman tangannya, Yuan Power tanpa batas terkondensasi dengan kecepatan seperti kilat di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas sebelas kaki. Fluktuasi yang mengejutkan cepat dan sengit dipancarkan olehnya. Mengaung, setelah mematerialisasikan pedangnya, Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Warna yang tersisa-tersisa di posisi aslinya. Namun, tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya dan melonjak ke arah lindung dengan kecepatan yang menakutkan. Desir, kecepatan Jiang Hao menakutkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan lindung dengan tatapan dingin. Bila emasnya memotong ruang, membawa rasa dingin yang menakutkan. Dia meretas lindung dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum cahaya pedang bisa turun, kiang kencang dan ganas darinya sudah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Ding menghadapi ofensif pencahayaan cepat yang diluncurkan oleh Jiang Hao. Lindung tiba-tiba membalik telapak tangannya. Seketika, segel logam hitam melintas dan muncul, menyebabkan angin mengamuk saat berubah menjadi simbol besi yang sangat besar. Itu dengan keras menghantam cahaya keemasan itu. Menyebabkan percikan api meletus sebelum suara logam bergema di udara. Angin kencang meletus dari pusat stadion. Tubuh Jiang Hao bergetar saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa pengalaman tempurnya sangat kaya. Sementara dia mundur, cahaya pedang langsung meletus sebelum berubah menjadi selusin lebih dari afterimages bercahaya dan membanting keras terhadap segel logam hitam. Bang, karena bila pedang bercahaya, segel logam hitam langsung terguncang dan hancur. Namun, sebelum segel logam terlepas, seseorang muncul di depannya dalam sekejap. Lampu hijau mulai muncul di lengannya, sebelum langsung berubah menjadi lengan raksasa naga hijau. Dong, lengan naga hijau lindung sangat menekan segel logam hitam. Kekuatan yang menakutkan muncul dari lengan dan secara langsung mengguncang dan menghilangkan bayangan pedang yang menakutkan. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan membantingnya dengan kejam ke segel besi. Dentang, segel besi hitam langsung tertiup oleh kepalan tangan Lindong. Itu seperti sebuah meteorit hitam saat menerjang ke arah Jiang Hao Dengan kekuatan yang sangat liar dan keras. Melihat segel logam yang mendekatinya seperti meteorit, kilatan dingin di mata Jiang Hao semakin dingin. Cahaya keemasan bercahaya berkumpul di tinjunya menyebabkan fluktuasi tak terbatas menyebar sebelum dia juga meluncurkan tinju dan menabrak segel besi. Ledakan, segel logam raksasa sekali lagi dihancurkan dan direbut kembali oleh tinjunya. Meskipun ukurannya sangat besar, itu seperti mainan yang dilemparkan oleh Lindung dan Jiang Hao. Melihat permainan ini, itu menyebabkan mata beberapa orang bergetar. Lindong menggerakkan tubuhnya dan sekali lagi muncul di atas segel logam hitam. Matanya tertuju pada Jiang Hao, yang berdiri di stadion. Dalam matanya, seseorang bisa merasakan kegembiraan di dalam tubuhnya yang mulai mendidih. Karena kamu ingin bertarung. Mari kita bertarung dengan baik. Lin Dong berseru saat sudut mulutnya terbuka. Tangannya yang lain mulai menggeliat. Sebelum beralih ke lengan naga hijau lain yang tampak ganas di depan hadirin yang terkejut. Kamu memang terampil, di dalam stadion. Jiang Hao menggenggam pedang berwarna emas di tangannya dan berdiri dengan bangga. Tatapannya yang berapi-api terkunci pada lindung, yang menginjak segel logam yang melayang di udara. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum fluktuasi yang hebat secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ketika fluktuasi ini muncul, tanah di sekitar Jiang Hao mulai layu pada tingkat yang menakutkan. Kekuatan terpencil. Beberapa tatapan para murid mulai fokus pada saat ini.